Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiil al mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'adu yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan Yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota Yang terhormat Bapak Camat Serpong Bapak-bapak Lurah Sekecamatan Serpong Yang mulia para ulama, para asati Malam ini Atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini Memperingati Isra dan Mi'raj Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk Karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin Bukan jalan-jalan Tabligh Akbar empat kota di Bali selama dua hari Kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan enggak lama, paling bangsa lima menit dah Ya gue yang ngomong, apa emang <laughs> Terus saya mohon bantuan bapak ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin Yang megang balon, balonnya turunin, pegang di bawah, orang kagak ngeliat gua, ngeliat balon Taruh di bawah neng, taruh yang dipegangin Uy balon turunin uy Lo kagak turunin, gua yang turunin gua pulang <tuh> Ibu bapak hadirin ada tema di depan ini Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhwah Islamiyah Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, Bu, ya. maaf Pak kalau Bapak kan tenang saya es. Bapak tenang, ini reseh nih Kita mulai ngedekongkok Bu, Isra Miraj ini perjalanan yang sangat jauh Ditempuh dalam waktu yang amat singkat Begitu jauhnya tiga alam ditembus dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut. Alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut. Alamnya malaikat. Manusia enggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan aras itu namanya alam lahud. Alam ketuhanan, jangankan manusia, malaikat juga enggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam, Itu isra Islam. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa? Bu, Bu. menurut iman apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau ya? Sekarang yang gampang Tuh kalau ada anak kecil tuh Kalau ada anak kecil otak kan mikir nih ada anak kecil nih Ada emaknya ada bapaknya nih Ya Emak bapak namanya sebab Anak namanya akibat Ada emak ada bapak maka ada Anak itu kalau otak yang ngomong Tapi kalau iman yang ngomong Enggak kudu begitu dong Nabi Adam Bapak kagak emak kagak Allah mau jadi enggak jadi enggak Jadi Nabi Isa Emak ada Bapak enggak ada Allah mau Jadi enggak Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami Atas kehendak Allah Mu'jizat Sayang sekarang ini Banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam Di kebayuran Di serpong insya Allah Sama Bayuran. Bu Bu Ini Allah yang mau Isra Miraj itu Allah yang aktif Subhananlazi asra bi'abdi Maha suci Allah yang menjalankan Yang menjalankan Allah Yang dijalani Nabi Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh Allah mau jadi Bu Bu saya tempo hari di TV One bilang begini, Bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, ah dengerin dulu, gue juga tahu mobil orang, <laughs> lu nyampur aja lu, gue heran, Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak -bagus. pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja, dia mah. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Ya, yeah. saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya, itu tukang parkir. Kenapa bisa begitu? Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki ya. Yeah. Ini jawab nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, Dek yang syuting agak ke pinggir, deh Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heret. Dah, lihat sini. Gua pulang nih. Bu Bayar nih lu bayar lu, datang doang lu Bu Apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang Jabatan titipan Harta titipan Anak titipan Suami istri titipan Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, dititipan enggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang. Sombong. Enggak pantas. Dong. Tibang dititipin. Sombong. Enggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Firaun. Namanya? Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Firaun Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah Jadi orang kaya Sombong Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga Enggak mau kenal Mentang-mentang kaya Orang lain kecil semua Mentang-mentang kaya Jalan genginjek tanah <tuh> <tuh> Kuntilanak <tuh> Dititipin kok nggak pantas. Enak kur ini. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang bener Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip? Bang, nitip motor ntaran ya. Mau Isra tuh. Taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah kenal pot hilang bemper penyok marah enggak kenapa marah rusak kenapa rusak enggak dijagain gua akan nitip kenapa enggak dijagain marah yang nitip ya iya <tuh> <tuh> apa bedanya <tuh> minum minum udah deh ya udah ya sakit nih Bu, Allah nitip anak tiga orang di rumah kita nih. Allah nitip nih, kagak dijagain. Yang satu mabuk, yang satu nyolong, yang satu ngerampok. Yang nitip, yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya. Supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya tujuh belas setan. Yang nitip... Marah. Allah nitip Indonesia. air rakyat, ini Indonesia. Aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan... Kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip, yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain, negor kita, makhluknya yang lain, negor kita, siapa? merapi, beletuk, bromo, muntah, anak rakatau meriang <Susuk> hey. Hey. banjir di mana-mana angin puting beliung angin makhluk air makhluk gunung makhluk nggak mungkin makhluk bergerak sendirian ada yang nyuruh bu bu hujan es masya Allah kebayuran hujan es Tetangga saya udah pada nyiapin sirup Hujan mes Bu Bu Itu merapi itu demo, tuh demo Supaya kita sadar Kalau kita rakyat pada demo Satpol PP turun Kalau merapi demo Siapa yang mau turun Ngedemin Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul membah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya denger Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu Seratus tahun kita bangun selesai oleh gempa lima menit, ya, ya, Jepang tuh negara industri hebat dihantam gempa loyo, Jepang, mula-mula gempa 9,2 richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor. Radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima, butuh Fukushima. Fukushima enggak tahu, Cikupa ke kanan tuh. Bu, seratus tahun kita bangun selesai oleh gempa lima menit ya, jadi. Kita perlu Allah Kita perlu Ini iman nih Ini iman Kita perlu Allah Bu Bu Orang yang paling baik hatinya Rasulullah Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Dari segala dosa Rasulullah, tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud, saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna, tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Hmm. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya bu, ini Isra maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau gak jadi nih, gak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Jadi, bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, bang. Ini zaman entertain Orang pada pinter bikin bungkusan Ini zaman sekarang nih Kiai sama dukun tipis bedanya Eh bener-bener Kadang-kadang di televisi saru nih Kiai apa dukun yang ngomong Pemburu hantu pada pakai sorban hmm, Ntar Kiai gue suruh pakai helm Atribut aja udah kacau sekarang Bu Bu Hati-hati rakyatku cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning. Benar. Apa semua yang kuning pasti emas? <maksosik> <s5000> dah udah cerdas dah. <maksosik> Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap ontak. Capnya mau cakep. Mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu. Lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pungkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik. Disiplin Ada yang ngaku jadi nabi Wajib tidak percaya Jenggotnya panjang pak Masa bodoh Mau sorbanya kayak Batman kagak ada urusan Ngaku jadi nabi Wajib tidak percaya Bu Udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-nabi palsu Oi. Mulai dari Ahmad Musodik al itu, Pelatih buat minton jadi nabi Dapat wahyu di Bogor Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum Habis gitu rancai kek Bandung Namanya Sayuti, tukang cukur Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi 2 tahun dihukum Yang saya heran di ne negeri kita ini Apa aja laku Asal ada yang aku jadi nabi itu Ada aja yang ngikut, heran Asal ada aliran aneh Ada aja yang masuk abis gitu lia Edan, apa? Iya dia beda sehurup. diem lia Edan ngaku Jibril ditangkap sama polisi dihukum dua tahun tiga bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat bukan cuman teroris Jibril ditangkap polisi. Oh. Oh. Habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari batas Jawa Tengah Jawa Barat muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin Gimin. Tu jadi nabi. Saya <guluh> bilang ini mah kurang serem, Bang. Ah. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini al Bapak Kiai Gimin Kurang resep rasanya Ya Yang kagak enak selawatnya Kalau kita kan resep Ya Habibiyah Muhammad Asyik Coba ganti yang barusan Kagak enak Ya Habibiyah Tugimin Kagak enak bang Kagak enak Bu Bu Bahkan punya akidah itu harus disiplin. Ya. Ya. Syahadat disiplin akidah. Sholat kata panitia tadi. Disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam lima kali wajib lapor komandan. ilo kan mau laporan yang ke gubernur. Bu. Puasa Ramadan. Disiplin makan minum. lihatin tuh Ramadan. Biar halal. Kalau belum waktunya. Jangan. Itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe, halal, habis maghrib Tahu, halal, habis maghrib Kalau belum maghrib, biar halal, jangan sentuh Itu kan disiplin Air kelapa, halal, habis maghrib Bini sendiri, halal Habis terawih Habis maghrib, nafsu amat lu gue heran. Habis terawih, legaan dikit Ah Biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, bu ini korupsi susah diberantas, kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut, wah lampu merah nyerobot terus, disetop sama polisi. Berit, iya pak, minggir, siapa, SIM, ada pak, STNK, punya pak, tahu lampunya merah, tahu pak, kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak, enteng banget nyahudnya kayak orang kagak salah, kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu Hati-hati Jaga akidah Wariskan kepada anak-anak kita Hei Hei Ini serpong Hei Kemajuan pesat Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco Santa Maria Santa Ursula Ada mbahnya gereja di pojokan nono. Hei Hei Kita kudu jaga gawang Bu jaga gawang, bu, gawang ibu jaga, <SILENCIO> <SILENCIO> lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener, bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener Apa punya anak bener tapi kagak pinter <gulau> de ribut dah Punya anak mabuk biar pinter asal Supaya pinter anak sekolahin Bu Anak sekolahin Gelang dong digedein lu malu Bu Anak sekolahin Tong bocah bapak tibang tamat SD Lu guru sarjana Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat dong Bu Anak, sekolahin Ini mah kita, apalagi lagi tahu Udah dong, nyatik-nyatik sekolah udah Ngapa, Mak? Bapak lu ke sekolah, hidup <guluh> La ilaha ilallah Kalau tiba hidup, maupun jabu monyet juga hidup Bu Anak, sekolahin suruh nyonton nabi neng liatin nabi kita neng, nabi Muhammad neng lahir ke dunia nggak sempet ngeliat bapak umur 6 tahun ditinggal emak umur 9 tahun ngangon kambing keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang biarin mak lu, pala palak jadi kaki, kaki jadi pala asal lu terus sekolah bu bu anak, kok lain Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di kebayoran tuh sedih. Kalau melihat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen. Ntar mau makan, mau makan diajarin sama gurunya. Untuk Tuhan Bapak di surga. Hancur nggak imannya. Gedungnya bagus Pak. Masa bodoh. Nggak bayar Pak. nggak ada urusan. Kalau merusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu. Bu. Kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam mengajari anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih bu. Dia jari anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya, Allah. Kalau bukan buka Bagus anak-anak. <laughs> Nyanyi mau nyamber aja gue heran. <laughs> Coba sejak teka kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan bukan bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah, bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, Tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topi yang gepeng. Gue juga bundar topi mah. Bu, supaya pintar anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat? Iya. Bayi belum merasa? Iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar kiyong racun. <tuh> yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah. Lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Tidak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insyaAllah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan Gini Pak Di Masjidil Aqsa waktu Isra Malaikat Jibril turun nemuin Nabi bawa dua gelas minuman Yang satu arak Yang satu susu Kata Malaikat Jibril Muhammad Pilih Ambil minum Salah satu Pilih ambil minum Kau bebas pilih yang mana saja Mantap, enggak ragu-ragu, Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh! Contoh! Siapa yang aus? Contoh! Ini mah contoh! Orang ngasih contoh, kudu jelas. Contoh! Contoh. Ya bagaimana itu? Jungguh jari akal. Haus. <laughs> Selesai minum. Kata malaikat Jibril. Saudat daya Muhammad. Lakud asob talhaq. Kamu benar Muhammad. Pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih. Kamu ambil. Kamu minum. Kalau arak? Kalau arak Muhammad Habis umatmu jadi pemabuk semua Bu Ini riwayat Isra dan Sehari-hari kita begini nih Yang kita hadapin tiap hari Arak, susu, halal, haram, bener salah Hak, batil, terpuji, tercela tuh kita hadapin tiap hari Bu Tiga bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati Namanya Aribowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya milih nggak susah, bang. Kenapa alamat jelas? Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat, masa ngambil yang di kiri? Goblok amat si amat aja, nggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun ada madu. Ibu pilih di racun apa di madu? Misal, <tuk> <tuk> <tuk> dua-duanya racun. <tuk> Bu, Isra ra itu potret. Hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum, mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustad-ustad kita, ulama-ulama kita di sini, hidupkan pengajian. Bu, Bu, Datuk-datuk ya, Isra dan mi'rat Peristiwa Iman meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang lo reseh banget lo Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1 Jam 1 Sanggup? Kuat Gue gak kuat gue Yang kuat terusin aja gue pulang satu jam satu lu ngundang apa kontrak lu <laughs> Kalau ngundang masuk suka-suka -suka gua dong bercanda yang dipikirin ini mah Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap nih golongan Abu Bakar Siddiq yang ragu-ragu, kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir, makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu-Abu lain. Kumpul di situ. <tik> <tik> Apa artinya ini? Kristalisasi merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini, saya nggak merasa tamu, saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Pokoknya yang Bu? Hei, hey, pulang bareng, hei. Ubolang oh, mau oh, kencing. Apa tadi? Oh wah. malam ini saya hadir di sini. Saya merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita nggak mesen warna kulit begini, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini nih, mesen nggak? Jangan pernah menghina orang, dong. Kita selalu lihat yang anekan menyeletuk. Ayo setorak hidungnya lucu. amat, Hidung orang dibacain emang dia mesen. Ayo dengan Isra Mi'rat jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kita ini satu umat yang satu. Bu. Bu. Cinta suku, boleh. Fanatik suku, Salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, Saya mah tidak mau dengar ceramah pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini enggak boleh emang. Emang Nabi Muhammad orang ciamis. <tik> Kalau yang benar mah kita kudu objektif, Biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol, leban. Bu, jaga kesatuan persatuan kita udah dilatih di masjid, dilatih di mushola Masjidnya udah mana sih? Eh? Jauh, coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu. Itu masyarakat Islam. Gak ada warga kelas satu, semua sama di depan Allah. Ya, ya, lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Ini Pak, nih yang ngomong dia nih, Barangan lu mat mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu Den. Nikmatnya umat Islam, yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, bu, binatang aja harganya gak sama kan? Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya harga sapi, dagingnya harga perkutut, suaranya dimana? Harga manusia yang paling gemuk, silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, bu, bu, yang paling mulia itu udah gemuk taqwa, itu kelas 1 tuh, the best, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Israel Miraj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan, Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Asal kiri gatel nih, kanan kagak pakai diundang. Ya tengahnya aja rukin Padahal beda. nggak ada kiri gatel, kanan ngomel. Lu garuk aja sendiri. Enggak dia mau berbeda juga akur Ya Ntar kanan gatel kiri kagak diundang dateng garukin Dua-duanya gatel dua-duanya bisa garuk -garukan. Rukun padahal beda Tetangga kena musibah tengokin Jangan tanya partenya apa Tetangga sekarat udah mau mati dia rapat dulu partainya apa dia, goblok buru mati tetangga yuk kita rukun yuk yuk hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang itu aja rumusnya yang suka tahlil bagus, terusin yang gak suka, gak apa-apa tapi jangan ngomelin yang tahlil yang mabuk masih banyak yang tahlil. diomelin. kita nih kayak pengangguran. Ya, ya, yang suka maulid bagus, terusin. Yang gak suka gak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Bu, pernah waktu guru saya Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai saya ke belakang. Ada teman saya, ada liberal nih, pengusaha nemenin saya, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa mas? Saya cuma pengen kepastian. loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain pateha falahnya sampai. Saya bilang begini mas, nanti kalau nggak percaya mati aja, dulu dah. Tarpan gue bacain pateha Lu tungguin nih sono. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa? Yang kayak gitu diributin ada lagi teman saya, yang ini liberal bener nih. Main silaturahmi ke rumah, saya aja ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Oke. kenapa mas? Masjidnya bagus loh Gai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bidah itu Gai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang luar ngaji bab katanya udah galak banget, Mas. Itu mau begini? Itu masjid itu beduk tuh bukan agama, Mas. Itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi nggak ngajarin. Nasronik pakai lonceng. Kita mau bobo berekan juga boleh. Maghrib.. Maghrib.. Boleh kalau urat leher kenceng mah.. Cuman kan wali Songo dulu cerdas.. Mendingan pakai beduk dah sekali pukul sekampung denger.. Itu budaya bukan agama.. Kalau budaya dianggap beda.. Miskin kita nggak punya apa-apa.. Lah motor juga beda dong.. tuh. Nabi kagak pakai situ, motor.. Jual. Beliin ontak. Aman itu enggak. Enggak. Bidah ada. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Cari persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun kompak bersatu. Kita bisa berbuat banyak. Untuk agama, bangsa, dan negara. Yang kita cintai ini. Bu. Bu, <tuh> Rukun, beda boleh, marahan jangan ya. Ya, ya tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana nih. Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri nggak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gue bidang pembersihan? Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang ama yang kiri Kata kanan sabar aja kiri Biar yang megang duit gue juga Lu mah jangan takut lu ntar Pantu duit gue beliin jam tangan Yang make loh lu Terukun mah Bu Ayo pesan yang kedua Jaga kesatuan persatuan kerukunan kekompakan Beda boleh Marahan jangan Hormati pendapat orang Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang Ya Dua, Yang ketiga terakhir. <tik> <tik> Yang ketiga. Haram Aksa itu perjalanan horizontal. Aksa Aras ini perjalanan vertikal. Hablum <tik> Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati. Ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau, kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia, disebut telah pulang. Ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau. nggak boleh menetap. Bodoh! Bodoh, tahu bodoh. Goblok. Goblok tahu goblok. Bahlul. Tuh, oh, mati tuh. Terlanjur kayak Bego. Nah, bego ngarti bego. Minum es ditiup tuh bego tuh. dikira ngebul panas kali. Bodoh. Kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang nih. Nih. nih. Bu. Nih, bakal mati. Hei. Mati. Noh, Bapak-bapak Noh mati enggak? Mati. Pak Amin. Pak Sekretaris Wilayah. Mati. Saya. Saya Belakangan Enak aja loh Saya mah terserah bu Saya mah ikhlas Kapan aja saya siap Ibu-ibu duluan Saya belakangan boleh Atau sebaliknya Saya belakangan ibu-ibu duluan Terserah saya mah ikhlas Ayo flashback mundur Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, diwang nih. Kampung apa ini namanya? Ah. Eh? Ah. Dongkal. Iya, ah. bukan di sini. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana, cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam Rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya, sembilan bulan tinggal di situ. Ada yang dua tahun, ada yang keluar dokumisan, kelamaan ngetemnya. Eh, buat anak-anak saya nih remaja, pemuda, ayo bayangin mak kita, terutama yang udah nggak ada, mak kita tuh. Semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasanya mak kita. Makmu, makku, mak kita semua. Semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasa emak. mak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Ya, Mak. Dari ngidamin kita udah kita seksa muntah tiap jam. Uh nggak ada yang dikeluarin, yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang idam, kan kesiksa lagi tuh. Ya mak, tengah malam pengen megang pala, pala kereta, lu jorok lu gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita. Pilihan mak cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagi ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu air mata, keringat dan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok. <laughs> namanya pada nem modal, menjerit kesakitan, bagi ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu, perih pedih, menjerit. Ya mak, bayangin Pak, gimana nggak ngejerit masuk tiga on keluar 3 kilo. Huh. gue rasa pulang ada yang nimbang nih udah, saya potong lagi begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita ngurangin kesenangan emak mau dibayar pakai apa nih tidurnya kurang ya, lantaran jagain kita Mak lagi makan enak-enak kita, eh, eh, di pangkuannya apa marah, mak? Enggak, malah bilang, "Uh, anak buat cakep bener Kay, cakep lah haulah Mau ditebus pakai apa? Mak, kalau memang anak enggak ada yang jelek bahasanya. Mak nih kalau udah nimang anak Ya Allah Anak raja Anak raja Anak anak raja kita katanya udah hitam korengan Anak raja nggak ada mak nimang anak jujur Anak kang ojek Anak tukang ojek Anak raja katanya Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar, mama bapak tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, hmm, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu, penghargaan kepada kaum ibu. Ibu tiga kali disebut bapak, bapak ibu, bapak satu, satu bapak. pakai gimana ngitungnya sih jadi kerok begini Gue heran mau nyari untung mulu Dari mula, dari mula, salah ngitungnya <laughs> Oke, okay. alam arwah, alam rahim Dari alam rahim, brol kita merantau lagi Kemana? Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal Pindah ke dongkal Udah tiga kali pindah nih, serpong Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya enggak seger banget, cucu aja mati. Ya. Muda, cantik, terkenal. Mati. ke ardila. Mati. Alda. Mati. Belum lama Aji Mas Said mati sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah suripnya mati. Sebelum mati, dia pesan sama teman saya, WS Rendra. Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu. Monggo, kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu, rendra -nya mati. Satu bulan sebelum itu, Lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya. The King of Pop, Raja Pop Dunia mati. The King of Pop, Raja Pop Dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. <laughs> Bu. Pasti. Dan mati nggak pakai abjad. Kalau ab, pakai abjad enak. Gampang nunggu. Tahun ini yang mati A. Tahun depan B. Tahun berikutnya C. Lalu D terus F. Lalu G. Tahun depannya H. Saya Z. Hmm. Repot gue gak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati pak. Jangan hidup. Takut hidup pak. Mati aja. Muslim berani hidup. Gak boleh takut mati. Kalau menurut contoh nabi. Beliau wafat umur 63. 63 itu standar.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 Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih. Sedih, bini nafati. Nangis. Nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik. Mana gantinya. Udah kiamadah, kiamadah. kiamat dah, kiamat dah. Kiamat yang setia nemenin kita masuk kubur amal. Ya Bu ya. Amal. Wal ladzi maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Oh. Bu. Pak, saya nyumbang masjid satu juta. Oh, patrobak terang kuburan sejuta. Saya 100.000, Pak. Lambu templok. Cilandiki itu 100.000. Saya 10.000, Pak. Lilin. 10.000 goyang apinya. <guluh> Saya 1.000, Pak. Bentol korek. 1.000 meremeng-remeng. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, Oleh karena itu, Ada hidup sesudah mati, Ada akhirat sesudah dunia, Harapan saya yang ketiga, Ayo tingkatkan ibadah kita, Kepada Allah subhanahu, Pertama rangkuman, Pertama, Jaga iman baik-baik, Wariskan kepada anak-anak kita, Biarin zaman berubah, Akidah jangan goyah, Boleh masa berganti, Keyakinan jangan mati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu. Satu. Yang kedua jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih. Lidih biar gede banget. Kalau dirian, laler kagak mati. Tapi biar lidih kecil, digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lekuat. Ya bu, semua berjuang. Bidangnya beda-beda, terutama anak-anak saya ini remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya lima di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan disono kalau mau mabok. memang ada Bang Anok enak, tuh lumayan tuh. Ada yang dituain, ya orang tua bijaksana tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambok yang ngomel doang kagak bisa danin. Anak muda salah lo, salah. Yang benar bagaimana Kong? Auu, hmm, kagak enak nyalain doang kagak bisa danin. Yang kedua Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi Jenderal, Jenderal tapi Imam, gagah berani untuk Islam. Yang ketiga Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih, pengusaha tapi santri, penyandang dana, umat maju kalau banyak punya Utsman, bangun masjid nggak cukup pakai takbir, Allahu Akbar, mmm, kubah turun, enggak ada loh, kudu beli semen, beli pasir, guru ngecor, perlu Utsman. Ini bikin maulid begini besar nih. Kudoda ada ini nih, begini seramai erat. Maafain tuh sih, seramai erat bang. Apa yang belum? Tenda, masalah sistem. Udah, gue yang bayar. Usman tuh. Apalagi yang belum? Gue kirim konsumsi dah. Aqua urusan gue. Amplop kiai. Umpamanya, umpamanya, umpamanya. Kudo ada Usman. Bin Affan, penyandang dana. Selain manajemen, kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam, akhirnya jadi rumah Islam sakit. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Gereja aja kegiatannya tiap hari. Sementara banyak masjid, Jumat jam 10 buka. Jumat jam 2 tutup. Buka lagi Jumat depan. laba-laba yang pada nyarang. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la Tidak bermutu karena kurang biaya. <laughs> karena enggak punya Usman bin Affan ini. Bu, yang keti empat, Nabi punya Ali bin Abi Talib. Tokoh muda tapi intelek, muda rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Yang kelima baru Nabi punya Khadijah binti Khailid, perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhin Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah Khadijah baru. Amin. Ini bapak-bapak nih, ntar pulang dari sini. Boleh udah musyawarah sama bininya. Malu lu denger kaya ngomong apa tadi. Ngapa bang. Ya gue mau nyari Khadijah ini. Bagaimana kayak caranya. Umpamanya ini. Umpamanya. Saya mah bukan kasih tahu, Ngajarin. Bu. Ibu memang mestinya lebih terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih sama Islam. Bu. Woi, kemana woi. Bu. Karena Islam yang angkat derajat perempuan. Rasulullah angkat martabat kaum wanita. Sebelum Rasulullah datang, dunia melecehkan perempuan. melihat peta 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Eropa masih biadab. Asia belum dikenal orang. Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Afrika sangat terbelakang. Di mana-mana di belahan dunia perempuan dilecehkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuas nafsu. Harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Raja-raja kita... ...Indonesia sebelum kenal Islam... yang ngumpulin selir... ...40-60 diketengin... ...Sultan-Sultan Turki... ...Piara Haram ratusan di istananya... ...perempuan direndahkan... ...Kaisar terakhir dinasti Ming China... ...bangun istana seribu kamar... ...kenapa? Bininya seribu... ...la hawla wa la ...dilecehkan perempuan... ...saya enggak bayangin tu raja ...kalau bininya seribu... ...kapan pakai kolor tu raja? <tik> Pikirin jangan dibayangin <tik> Rasulullah terenyum An-Nisa Imadul Bila Perempuan tiang negara Maka berjuang tuh harus saling bahu-membahu Semua penting Jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain Kalau senjata Kita kudu punya golok Punya gergaji, punya pisau Punya silet, punya paku Kapan makainya Lihat musuhnya siapa. Yang lu hadapin apaan? Kumis bang. Silet turunin. Lu belah senang ngadapin apa lo? Akar kayu nangka bang. Kampak main. Tuh berjuang kudu begitu. Kita kan sering ambisi emosi. Yang dihadapin kumis. Kampak turun. Bibir bonggrak. Urusan gagak beres. Ya. Ya. Berani harus... Nekat? Jangan Ini anak-anak muda nih Berani? Harus Nekat? Jangan Berkorban? Oke Konyol? Ntar dulu Mati syahid? Siap Mati sangit? Jangan Uy. Uy. Ayo kita rukun kompak bersatu Itu pesan yang kedua Yang ketiga ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ini sudah pertengahan Rajab. Dua 3 2 minggu lagi sudah masuk Ramadan. Bu. Bu. Ada doa Rasulullah kalau ada bulan Rajab tuh ada doa yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadhan, Rajab, Syaban, Ramadhan. Sebulan setengah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana, wa balikna Ramadhan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Udah hafal belum? Ha? Ayo, saya ijazahin, lafaz dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi Rajab wa wa ya, kalau susah arabnya bahasa Indonesianya ya Allah berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban sampaikan saya ke bulan Ramadan bayangin Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin masih mohon ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan Sangat ingin beliau Bapak Ibu yang saya hormati Inilah sekelumit Enggak eh, sekelumit sih sejam lebih <laughs> Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Bapak Ibu hadirin terima kasih kepada seluruh panitia Terima kasih Bapak Sekretaris Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat Serpong, Yang Mulia Para Ulama, Hadir-hadir, Belum selesai? Hei! Belum rapi? Mau doa enggak? Mau doa enggak? Duduk dulu, Yang udah kadung diri, Jangan pulang. Kita baca doa sama-sama, Ayo kita awali dengan fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, Dikuatkan iman, Dimudahkan usaha, Dimurahkan rezeki yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik al-hadith nih wa ilah hadhrat Nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih man fi sulahi sulahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halaqihi salakul muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Wansur man nasar ad-din. Wakhzul man khazal al muslimin. Allahumma fazna fa inna kahirul hafizin, Allahumma rahamna fa inna kahir rahimin, Allahumma nusurna fa inna kahirun nasirin, Allahumma ruzukna fa inna ka'antal ghani yul mughunil fatta harazak. Allahumma ya Latif ya Khabir ya Sama' ya basir ya Man la Ihtajul Bayani wa Tafsir ya Man bil Ijabat Jadir ya Man Ala Kulli Shayin gadir Ul bina Fi Ma Jarat Bihi Al Makkadir wa Dabirna Bi Ahsan Tadbir Fi Kulli Khairi wa Aafiyah ya Arham Al Allahumma anta ta'lamu zunubana faghfirha; Wa ta'lamu ayubana fasturha Wa ta'lamu hajatina faqdihah Kafabika waliya wa kafabika nasira Sama-sama Ya tawaabtub alayna Ya tawaabtub alayna Warhamna wansur ilayna Warhamna wansur ilayna. Sekali lagi Ya tub Ya warhamna wansur ilaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala kita jumpa lagi lain kesempatan insyaAllah. Usikum wa nafsi bi taqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.